Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT News News kalian berada Jumpa kembali bersama Hiliat TV Hiliat TV akan memberikan informasi terbaru Terupdate mengenai Ayu Ting Ting Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, comment serta subscribe-nya sekarang tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan drop to date mengenai Ayu Ting Ting. Diawali dengan sarapan pagi yang sehat, di sini terlihat ya kebersamaan Ayu Ting Ting bersama seluruh keluarga nih sedang sarapan. Di sini pesan mama I, Ting suka banget deh makanan sarapan paginya di The Transluxury Hotel. Paling top banget, makanannya juga recommended nih kata Ayu Tinting. Ayu Tinting sangat suka banget, sehat selalu. Dan di sini terlihat ya mengenai Tinting habis nih. Wow, suka banget ya sama makanan yang disajikan oleh The Trans Luxury Hotel. Wow, pengen banget deh, Mimi nyobain ke sana tapi entah kapan ya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting, dan semuanya. Semoga perjalanan liburannya kali ini berakhir dengan bahagia. Semoga Ayu Ting Ting, Syifa, dan semuanya diberikan kesehatan dan kelancaran. Amin ya Robbal 'alamin. Dan di sini terlihat ya, ruangan dari hotelnya tuh. Hmm. Mewah sekali dan sarapannya pun enak banget deh, sehat selalu untuk semuanya. Tri setarwati sarapan pagi masih liburan keluarga Cemara Love You Ayu Ting Mom aiting dan semuanya. Terlihat di sini sarapannya gue enak banget nih ya sehat selalu dan di sini terlihat nih makanan dari Ayu Ting Ting sayuran semua wah dan Gampsonnya sarapan pagi The Transluxury Hotel paling suka banget terus Ayu Ting Ting bikin story storynya ya vegetarian banget ya Ayu Ting Ting dan mom Ayu Ting sehat selalu deh semuanya meninggalkan sarapan pagi dari keluarga Ayu Ting Ting di sini uh, Mimin akan memberitahukan nih Acara Brownies TV siang ini, siang ini Ayu Tingting sepertinya tidak bisa hadir ya di acara Brownies TV jam 12.30 hari ini, tapi di sini. Uh, ada bintang tamu-bintang tamu yang spektakuler nih bakal memeriahkan acara brownies tv hari ini jadi bagi sahabat semua jangan lupa nonton ya hari ini brownies tv di trans 7 karena hari ini akan ada bintang tamu spesial nih ada Pasha ungu kemudian juga ada indra bekti dan juga ada yang lagi viral nih ya bang aldita Taher yang selalu bikin rame jagat raya hiburan ya karena tingkah kocaknya dan tingkah bapernya dan di sini juga nanti malam akan ada acara racing star Indonesia dangdut nih bagi sahabat semua jangan lupa ya saksikan racing star dangdut Indonesia Gopal As N akan menemani kalian semua Senin 17 Mei pukul 19.30 Waktu Indonesia Barat ya live di MNC TV bagian sahabat semua jangan lupa saksikan Resilansar Indonesia Dangdut di MNC TV pastinya menghadirkan bintang tamu dan dewan curi yang spektakuler lainnya ya oke sahabat inilah kegiatan Ayu Ting hari ini ya dan Ayu Ting hari ini di Barun TV tidak hadir nih